dan ikam <laughs> gagal juga dibayar sebenarnya makasih dibayar ada di sini dan besok Aji. Dian sama Ade makan, Dian. <Susuklah> Kamu mau makan juga? Eh, Oh iya, beneran. <tuk tangan> ayah tuh kebagian ini lagi,